Jerman Express Bro ini kita kayak kayak balik lagi ke level 1 2 dan 3 ya Bro di kita perang di atas gerbong kereta api Oh loh, gua, gua matiin lu, oh loh gua matiin loh mati mampus loh, Siapa yang bunuh saya Bro, sendiri, Bro. Dia tembaknya kenapaan ya, Bro? Aduh. Kepur di Bro. <laughs> Keburu di saya, bro Astaga. Ini sebenarnya kita berantama sama apa sih, cok? Gak ngerti saya lah lu bro ini loh ini nembaknya dia tuh ini banget lho cok uh. dendam bener mati cuk gua cok. apa ini ada suara pacokan di sini bro lu gak ngerti saya men kantam Ya Bro ya takutnya kan dari belakang. Wah gila. Uh tuh Bro lewat atas tadi Bro. Uh Anjay, man, gua dikasih ranjau man. Ya Allah. Gusti, Allah. Gusti, ini jahat banget orang ini. Kuat dendam, kuat dendam. Ya Allah, ya Allah. Oh ini, pokoknya saya hantam terus lo. Astagfirullahaladzimiasin, walQuranilhakim. Aduh ya Allah ini bro, ya Allah ini. terdiri tadi dihajar mulu ya Allah Yasin Wal Qur'anil Hakim Inna kalamin al-Bursali Al-Azir al, al Mustaqim Tan Silal Azizi Radhim Badan jirat koma ma'un jirat abakum wa'um wa'um wa'um ya Allah ya Allah ya Robi ya Allah ya Robi ya Allah ya Robi ya Allah ya Robi <laughs> ya Allah ya Robi aduh tembak saya pisau tembak saya pisau Bro ya Allah Gue sekali bro tembak pistol saya habis bro. Oh enggak anjay. Oke oh, oke. Okay, okay. Gua ambun busu, gua ambun adik. I'm reloading. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad, Rasulullah. Allahu la al Allahu al Ya Allah ini musuhnya ini kebal-kebal banget, bro. Serius. Oh, oh lu gua bunuh, gua. Gua buru lu sampai ke mana lu gua buru. <t> gua buru lo gua buru lo gua buru lo gua buru saya nggak terima lo gua buru lo gua buru lo gua buru lo gua buru lo gua buru Pokoknya saya nggak terima ayo isi lagi ayo ayo ayo ayo ayo ayo gue nggak terima pokoknya <change> <extraction of> <farming> sniper TNI AD Kermit-kermit, our real don't namanya sulit banget, bro ini, bro. Padahal ini uh, server saya di kalangan Asia, saya enggak berapa coba, enggak bodoh tiga belas doang, bro. Eh, bodoh tiga belas, bro. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi ah, enggak lah. Bro kalah, bro. Pencapaian. Ambilin dikit. Bintang. Ambil. Oke. Okay. Wow. Thank you. Satu D. Oke. Okay. Tahap 11. Oke, okay, oke. Okay. Uh, ini gokil nih, gokil! Wah, apa ini, bro? Wow, gokil nih, bro! Uh, saya kalahan, bro. Udah, tuh, ah, nanti lagi, nanti lagi kita mainnya, ya, bro. Kita mainnya nanti lagi buat teman-teman yang mau mabar. Ini punya saya namanya Samudi Repsol Samudi Repsol AS36965862 Samudi Repsol ya bro Samudi Repsol Saya baru mencapai level berapa ini bro Level 10 Nanti saya gabung ke clan lah Coba nyari-nyari clan -nyari Oke okay. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bermain game bro